Oke, okay, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum صل wabarakatuh سيدنا مولانا lagi dengan uh, salam sadiri di sini di al Jaya, teman-teman. Uh, kali ini khusus membahas eh uh, volt meter dan ampere meter ya yang digital, teman-teman ya. Harganya enggak nyampe 30an ribu. Ya, sudah saya coba tadi, oke. Okay. Dapat do uh, dapat 5 kabel dalam dua paket ya teman-teman ya Oke okay. Yang ini untuk Ampermeter atau arusnya Kita pasang seperti ini Kemudian Yang ini Untuk uh, suplinya Dan untuk Voltmeternya Untuknya seperti ini Oke okay. tegangan DC arus DC oke okay. yang warna merah ini untuk suplai uh, ini ya suplai apa daya ininya ini untuk port meter ini untuk arus oke okay. untuk tegangan untuk arus untuk ampere meter, untuk volt meter, oke. Okay. Dan ini bisa sampai 10 ampere ya. Tegangannya, kalau nggak salah, sampai 100 volt DC ya. Ini ya, oke. Okay. Saya akan coba uh, dulu menggunakan yang ini ya, menggunakan. Uh, Tegangan suplai 5 volt. Tegangan suplainya bisa menggunakan 5 volt atau 12 volt. Oke, ini saya coba menggunakan suplai yang 3 volt eh, 5 volt. Groundnya di sini. Kemudian dia eh, tegangannya 5 voltnya di sini. Oke okay. hidup teman-teman ya hidup dan nol semua teman-teman ya kalau ini saya pegang ini akan ada uh, namanya ini sebetulnya masuk tegangan statis sebetulnya tegangan dari uh, apa badan kita itulah kenapa kalau ada power amplifier uh, ketika dengung kita sentuh dengungnya berkurang itu ya kurang lebih sama artinya kita memasukkan tegangan ini ya muatan di tubuh kita seperti itu ya, tegangan statis lah kurang lebih seperti itu oke okay. oke okay ya nah bagaimana kalau saya tancapkan di sini ini ada labelnya 3,3 ya ini 3,3 di sini oke okay, kita akan cek tegangannya di sini apakah benar 3,3 Ya 3,4 ya kelihatan 3,4 oke untuk menguji arus kita harus ada beban teman teman ya harus ada beban ingat ini yang kuning untuk mengukur tegangan ya mengukur tegangan dari beban yang kita berikan seperti itu oke kita akan praktek teman-teman menggunakan bebannya kipas angin ini kebannya ya, menggunakan kipas angin kemudian tegangan untuk supply nya menggunakan 12 volt 12 volt, 1 ampere kurang lebih Kita tancapkan di sini Kita sudah siapkan seperti ini Oke Oke ya, ini 12 volt sebagai inputannya Kita supply dulu dia. Oke, okay, seperti biasa. Ini 12 eh belum belum belum kelihatan ya tegangannya ya. Kalau kita sentuhkan ini ke sini berapa? 12 volt ya, kurang lebih ya. 12 volt. Oke? Okay. Nah, karena yang akan kita ukur adalah Tegangan yang masuk ke sini Maka Yang ini Kita masukkan ke sini Atau kita gabung ya Dengan tegangan uh, Positif Oke okay. Kemudian Yang positif ini Kita ya, Jumper kita ini positif ya, kita gabung dengan ini sudah kelihatan 12,4. Jadi, kalau ini ini kan belum ya, belum ditancapkan. Oke, kalau kita cabut ini sama dengan mencabut untuk pengukuran tegangan yang masuk ke sini dan juga tegangan ukurnya ya, uh, tegangan suplinya seperti itu, ya, yeah. tancapkan saja. Lalu bagaimana untuk mengukur arusnya, oke, okay. arusnya ini kami menggunakan perpotongan seperti itu, yang dipotong adalah bagian dari sini, oke okay, ya, caranya seperti ini teman-teman. Ya. Yang dipotong adalah yang ground ya seperti itu. Ini saya akan menggunakan yang merah saja. Yang ini ke ground sini. Lambalan. Yang ini ke ground sini. Oke, terus ini. Dari sini ya masuk ke sini ke kabel merah dari ini ya ya kemudian Oke okay, ini kan ada dua ya kabel hitam ini saya masukkan ke yang hitam ini yang hitam dari sini Oke okay. Keluarannya ke sini ya. Jadi yang kita pecah adalah dari sumber. Ini sumbernya teman-temannya. Oke, saya mundurkan dulu. Jadi ini sumber dari sini. Positif, negatif, 12 volt, eh, ground. Yang ground ini eh, pakai kabel merah. Masuk ke yang merah dari amperimeter ini. Yang hitam amperimeter. Jadi ada dua kabel ya yang besar ya, pakai kabel yang besar teman-teman ya. Yang besar ini uh, yang untuk amperemeter ya, untuk arus. Yang merahnya masuk ke ground sumber. Yang hitamnya nanti masuk ke ground untuk uh, ini, untuk beban. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Ini kipas langsung menyala dan ini langsung ke detek uh, tegangannya Oke okay. Bagaimana kalau tegangan sumber Ini tegangan sumber ya Tegangan sumber saya cabut Dua-duanya juga tidak akan kebaca Tegangannya tidak kebaca Arusnya tidak kebaca Oke okay seperti ini nah, ini tegangan sumbernya jadi kami di sini motongnya dari negatifnya ya seperti itu jadi cukup mudah teman-teman ya dan ini sangat uh, apa istilahnya uh, simple ya sebetulnya ya oke okay ini jadi 12,3 volt ini adalah tegangan yang bekerja atau masuk ke sini dan 0,22 Ampere ini adalah arus yang eh, masuk ke sini seperti itu berarti dayanya berapa itu sendiri ya sekitar 25 Watt ya seperti itu. oke Ya, untuk gambarnya mohon maaf mungkin di kesempatan yang lain teman-teman Insya -teman, insyaallah eh, gambarnya akan kami sediakan insyaallah ya. Sudah janji juga seperti itu sih. Tapi beginilah caranya merangkai teman-teman ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan yang sedikit dari kami ini bermanfaat buat teman-teman semua dunia akhirat. Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.